Oke okay, halo guys, lagi bersama gua Wirman di channel kita yang sekarang lagi-lagi mau main gitar? Kenapa? Karena kita mau main game yang mungkin jarang kita mainin. Kita gua nggak pernah main game ini bahkan ya di konten. Ada ini gamenya adalah Pasmo Ini adalah game horror kedua setelah Pacify ya. Di sini gua akan ditemani oleh Jose. Halo Jose? Hello. Dari Ghostbuster Hello. yang sebelumnya Gila. Pacify ya kan? Itu kalian sudah yeah. pasti kenal Jose Gaming. Iya, gue dulu. Iya, sekarang kita berdua sebagai private investigator alias supernatural investigator Kita akan menangkap, tidak, kita tidak menangkap, kita terlalu takut untuk itu Kita akan mengidentifikasi setan yang ada di rumah atau tempat tertentu itu Itu setannya apa sih, gitu loh ya kan? Berani banget, kita emang orang yang berani-berani gitu Kita nggak bisa game-game yang apa sih eh, uh, game. Apa sih Minecraft? <laughs> Ayo nih Jos sekarang kita langsung masuk aja ke server lobbynya Jos Oke okay, sekarang kita akan uh, memilih pekerjaan kita ya Select job Kita akan mendeteksi setan di daerah mana di sini ada Edgefield Street Hall ya, susah, sama Tenggel Iya enggak enggak yang susah susah gila Oh ini nih nih Ya yeah, ada Tanglewood Street rekomendasinya untuk satu orang tapi kita berdua harusnya aman. Let's go kita masuk sendiri ya. Iya, <laughs> yeah, kita juga nggak takut. Oh, gak takut oh, ya. Oh, yeah. Cuman takut, cuman nggak mau cari masalah aja. <laughs> <laughs> Apa kalau sudah siap Jose Gaming? Sudah lah <laughs> sih? Aduh, gue sih sejujurnya takut banget. <laughs> <laughs> gue penakut banget guys ya bukannya apa gue tuh tahu gitu loh kalau masalah tuh jangan dicari gitu loh betul sekali udah biasanya saya kan tuh di rumah aja yang selalu ganggu-ganggu gitu loh nggak usah diidentifikasi Maki, mau diajil mau gak dia tuyul orang bener juga oke okay, Jos silahkan untuk menjelaskan Jos lo aja dulu nggak apa-apa Jos silahkan oke oke ini apa nih josh bisa ada optional objektif objektif hmm. itu adalah misi-misi di mana kita harus menyelesaikannya wirman Oke okay, siap Jadi sih ada 4 misi yang harus dikerjakan ya Oke okay, oke okay. Jadi yang pertama, misi pertama discover what type of ghost we are dealing with Gitu, jadi kita harus, kita harus identifikasi ghost, tipe ghost apa sih yang di dalam rumah itu gitu loh Oke okay, oke okay. Objek kedua, capture a photo of dirty water in a sink Jadi kita harus foto, apa, air kotor, ya air kotor di <laughs> Di tempat di, cuci piring, di tempat di cuci piring wastafel. Wastafel. Ya, wastafel, wastafel, wastafel. Oh Benar-benar Misinya tadi Have a member of your team Witness a ghost event Jadi, kal Jadi kan berdua <laughs> Kita berdua nih Oke okay. Salah satu dari kita Itu harus melihat Melihat ada activity Melihat setannya activity, Atau eventnya nih event. ya Iya Anjing gua Ghost juga punya event man Emang youtuber doang punya event <laughs> Event giveaway gitu Oke nah. oke okay, okay. Untuk objektif 3 gua uh, Apa namanya Gua sematkan ke Ya karena gua yakin Lu pemberani Gua nggak bisa sih Kayak jos ya Oke okay, objektif 4 Josh <laughs> Ini kok udah gue perkegukan? yang keempat di take a room below stand Celsius with a thermometer. Jadi, di sini kita wow. akan mencari ruangan yang apa nih yang dingin-dingin. Tanpa coklat di bawah 10 posesif, Yang dingin di bawah 10 Yesus menggunakan ini, guys. Thermometer nih ya, yeah. ini buat COVID. gue ya, bukan suhu ruangan aja. Oke, okay. oke, okay, di sini gue jelaskan. Eh uh, ada namanya, ada namanya yang nge-ses namanya Maria Robinson's anjing okay. as Sims respond to the every everyone oh jadi ada beberapa guys yang man mana yang hmm. respon ke or, orang sendiri sama uh, ini man everyone man oke okay. ini semuanya tuh direspon di sama dia ya iya ya, jadi dia jadi, gak, jadi dia enggak PHP sana. tuh jadi use the name to anger and it and get some activity jadi cara kalian manggil namanya tuh menggunakan ini guys namanya spirit box nih Oh, ini spirit nih, box ya. yang, spirit yeah. box Kalian panggil namanya, kayak ini namanya kan Maria Robinson. Maria Robinson, Ariel you Hiryu, morfoge gitu kan? Mora, <laughs> oke. <Kalian> marah <laughs> oke. Okay. Marah langsung ini guys oke. muncul oke. Mora, oke. Mora, oke. Mora, oke. and oke. Mora, oke. Mora, oke. Mora, oke. Mora, oke. oke. Jadi di sini alat-alatnya seperti yang sudah dijelaskan sama Jose Gaming ini ada di sebelah sini semuanya ya, nanti kita akan bagi-bagi. Untuk apa sih ini? Untuk mencatat bukti-bukti. Menggunakan alat ini kita dapat bukti apa gitu loh ya. Supaya nanti kita catat di jurnal. Dimana jurnal ini adalah uh, apa ya? Pandu, panduan untuk kita sebagai surf, apa namanya? ghost hunter, anjas ghost hunter enggak. Untuk mengenali itu setannya hmm. siapa aja terus itu tuh Karakteristik dari setan itu tuh apa aja? Misalnya contoh kayak spirit nih kita bisa lihat spirit, oh gitu gitu, oh ya begitu ya kalian bisa baca sendiri. Evidensnya kalau kita mau bilang oh ini ada spirit nih di rumah ini itu kalau dia ngerespon di spirit box ada fingerprint dan ada ghost writing. Begitu juga dengan jenis-jenis jenis setan yang lain ya. Oke kalau gitu sekarang kita mengambil alat-alat kita. Let's go jesse. Di sini gua udah ambil termometer gue udah ambil kamera buat video buat Camera. nyari ghost orb ya terus habis itu buku supaya ini ghost writing nanti dia ada nulis nulis gitulah di situ kita akan menentukan siapa setannya gitu karena beda beda karakteristiknya jose ambil apa jadinya? Gua ambil ini apa speed box? spirit box IMF sama ini flashlight oh MCO. nggak mau ini gua uv uv oh lu nggak mau uv? ini yang panjang nggak nih nggak, nggak mau uv gua oke okay. mau ini ini ah siap oke kalau gitu kita langsung saja buka truknya okay, Oke. Hmm, Oke. Okay. Okay, sekarang kita bisa Siapkan, lihat. Ya? ya saya duluan ya. Di sini kita lihat perumahan memang sangat cocok untuk munculnya hantu ya di sini. Sangat sepi Ini tidak. Kota mati aja deh. Iya nggak ada orang sepi hansip aja nggak ada. Ya wajar gitu loh ya. Eh, mana-mana. Man, ya, masuk ya. Cek, dulu, cek cek sudut. Oke cek, okay, cek sih. Oh lu, wah lu covid justru lima belas derajat. <laughs> <laughs> ya gue sekarang gue tadi udah ambil kunci ya di trailer. Sekarang kita buka. Oke. Okay. ora Uh. Oh, anjing wah. udah beda suara ya? Kalau di sini ya, wah sekarang saya udah beda, beda banget. Anjir, Domi kemaslahatan bersama, kita nyalain dulu lampu-lampunya ya. Sorry banget, nih, gelap banget nih anjing. Ya, di sini gue pakai freezing temperature ya. Kita akan cari freezing temperature. Apakah di sini ada daerah-daerah dimana tuh uh, dingin? Kalau dingin, itu artinya ada indikasi di situ ada setan. Nah, kebetulan ruangannya di sini ya. Saya ingat gue di sini nih, garasi ya biasanya garasi. sih kalau untuk ya peta yang di sini sih garasi sama kalau nggak basement sih kalau gue cek ya coba gue cek dulu uh, temperatur masih aman sih 16 derajat ayo nah, yuk, maju maju, yuk, maju yuk, yuk, harusnya yuk, sih yuk. yang maju duluan yang punya center jos <laughs> <laughs> aji, aji. By, by the way kalau kita nyalain semua lampu hati-hati nanti dia bisa ngedrop ya karena dia bayar listriknya dibatasin wattnya sekali masih satu satu kalau gitu kita coba munculkan satu, dengan spirit box josh kitchen satu Maria Maria <tis> ada <Adul>. Maria, Maria. <tis> Maria Maria Maria Mari Maria Mari Maria Maria Mari Maria Maria Maria Maria, Pasang, Maria Maria Maria Maria Maria Maria <tuk> Maria <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Katain Jos katain Jos <tuk> oh shit Oh <tuk> shit sumpah tadi di temperatur ada minus 3 derajat gua nggak tahu tadi Oh oh, oh. di sini Jos di sini jus. jus. kayaknya sih di sini ya Coba kita buka dulu EMP aman EMP aman, aman. aman ya sumpah tadi minus 3 anjing Oh minus 6 minus 10 Oh my okay, god, mas. Di sini berarti ya? Coba-coba, coba-coba. Uh, di sebelah mungkin di sebelah. Minus sebelas? Oh, sumpah. Okay. Minus 11 minus 8 di tempat gua berdiri. Minus 11, freezing temperature ini ya. Oke. Di sini gua catat dulu di jurnal. Kalau evidence pertama kita adalah freezing temperature. Di sini. Temperature. Iya di daerah-daerah sini nih. Tempat kita berdiri sih sebenarnya. Sumpah di tempat kita berdiri Joss, anjing. Eh? EMF duaan, EMF lima ya. Dua, dua. Oh dua dua, anjing dua, kaget gue Gua pasang kamera di sini, dulu di sini, di sini. sebentar. Di sini, di sini dua, dua, dua. Oke okay, yeah. di sini Terus juga masih. Dulu, <laughs> iya, di sini udah 11 derajat celcius nih tempat kita berdiri ya, dekat teras, dekat pagar. Oh, man man man man man man Apa kedip, apa apa apa. Kedip, kedip, kedip, kedip, kedip, kaget kedip, gua anjing. Kedip kedip, kedip. kedip, kedip ya. Oke okay, oke, okay. di sini gua mau naruh buku dulu. Kedip, kedip. Di sini gua nyaruh Oke, okay, naik di sini. Dulu. Ya. Ini untuk ghostwriting Sekarang kita akan cek dulu, jos, dia ya. di dalam rumah nanti akan ada ghost orb apa enggak dengan cara mengecek di trailer, jos, anjing. Ayo kita keluar dulu, jos. Nah, tadi kita udah naro yang namanya kamera video ya supaya kita bisa melihat ghost or di dalam ada apa enggak karena itu akan mendapatkan bukti dari situ lagi plus ghostwriting kalau ada ghostwriting itu juga bukti. Freezing temperatur adalah bukti pertama kita. Di sini kita lihat dulu. Uh, uh, lampunya nyala nyala, Man. Tadi mati nyala, nyala. Oke, okay. kita sudah menyelesaikan objektif 4 Detect a room below 10 derajat celcius without thermometer karena tadi udah ya. Sekarang kita ya paling capture foto of dirty water in sink sekalian ngelihat kue yang tadi ghost writing apakah ada apa enggak? Di sini sih gak ada ghost orpe ya kalau gue lihat. Eh anjing bergerak sendiri tadi tuh, wah. Apaan? Apaan? Apaan? Apaan? Sumpah itu tuh yang. Ah <laughs> Ah, anjing yang aduh uh, apa sepatu anjing gua sampai nggak bisa ngomong anjing sepatu yang kanan bawah itu tadi jatuh anjing be mantep banget nih aduh ya udah deh yuk masuk yuk ayo ayo ayo, ayo. Wow, man man man man Aktivitasnya? Aktivitasnya, man waduh dia lagi deket situ tuh fix fix lu tetap ambil spirit box juga boleh kita sampai muncul setannya gimana nggak mau muncul setannya oh ini buat misi ya iya buat misi ya jangan dong jos lah jos tapi takut jos anjing ya udah udah abis ini kita bukti dulu bukti kalau emang udah tahu setannya barulah abis itu sengganya kita cari yang objektif lah ya anjing, emang anjing ya ya ya ya ya assalamualaikum Yo yo yo. wow SMECKOM Eh Ad apa? Ada okay, ghost, ghost writing. writing ya Tadi sih nggak ada orb Terus sekarang gue lagi cek dulu Tidak ada finger print Sisa antara okay. IMF Spirit box finger print sama ghost orb yes. Anjing Ay. Wah sumpah so Wah so aman. Wah sumpah man Wah Mati man. nyala Man Oke okay, sorry gue keluar dulu <laughs> Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, langsung aja kita harus berani guys Ini cuma game Ini cuma game Namanya aduh, Rob aduh, aduh, aduh, aduh, tuh Apa namanya Bingkai anjing Oh iya You yudi, yudi, yudi, yudi, night yudi, yudi, yudi, yudi, level yudi, level yudi, yudi, Level 4 man yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, udah. yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, yudi, maju Maju, yudi, maju yudi, yudi, yudi, yudi, Aryo, aryo, aryo, aryo, ayo, mari, mari, ayo, maju mari, Maju, mari, mari, mari, mari, mari, Gue cuman saran doang mari, mari, coba lu ngomong show yourself mari, ya, mari, Ada mari, tenang ada mari, ayo, mari, mari, mari, maju, maju, maju, maju maju. mari, yeah, mari, tengah mari, mari, mari, mari, mari, mari, ini, mari, mari, mari, mari, mari, Anjing kaget gue, Apa eh, tuh? Eh, mana mana mana man. ada, ada ada suara harus suara tadi. Iya. Suara, suara. suara. Ya, suara apaan tuh? Ada ada ada, ada F gitu. F dot go go go go go Eh, apa tuh? Anjing anjing anjing tutup tutup tutup tutup. Apa tadi? Adult Spirit Box gue ini. Spirit boxnya bilang apa? Adult. Adult. Iya. Adult. Kok nyala kali Spirit Box-nya? Wow ngeri sekali oke okay, oke okay, spirit box nyala ya mungkin ini mungkin setannya adalah ada demon ya? fingerprint ada ghost orb ada berarti tinggal oh iya yeah. terus kalau freezing temperature sama ghost writing terus imf itu tuh nggak ada jenis setannya jadi ya paling spirit box spirit, ya? spirit box itu demon nah, ya. demon. nah sekarang nah, Jos ya. mungkin kita udah oke, bisa nembak sekarang nah, dirty water oh, nih, udah nih. ah ghost event Tiga. udah no. Jos sekarang temenin gua dirty ke dapur anjing. Aduh, aduh, harusnya kita foto dirty watering dulu, Bang. Iya. Kita panggil. Gila gua ya. Kita masih benar-benar amatir masalahnya. Iya sih. Udah yuk, yuk, Anjing, ini dirty tising nih ya. Tapi kayaknya enggak dirty-dirty amat. Awas oh, jus lu ngalangin. Enggak dirty-dirty amat iya Udah. Ini keluarga yang bahagia. Ya harus sih lari lari lari tendang dan berlari mari anjing <laughs> katain dulu sebelum kabur <tuk Alicia dan tuk entonces> Oh wah enggak kepilih cuy enggak ada tuh dirty water in a sink ya udahlah ya kalau gitu kita sudahi dulu investigasi kali ini jos silahkan oke silahkan nah, ini harusnya di ya demon. berarti kita kelarin tiga misi berarti hemen, ya iya 2 2 2 oh tiga kalau benar ya yeah nggak ya, ya. kalau benar kalau benar kalau uh. benar manajernya ben sampai batai oh lo lihat tuh oh, naik nice. di 20 dolar guys lumayan lumayan lumayan lumayan lumayan sekali lagi nih kita joss nih ya kita coba sekali sih. lagi alkitabai okay. sekali lagi anjing <laughs> mau gila nih banyak banget sih ini kayak kita mau nyari apa sih anjing sekarang Sumpah. kita akan mencari setan di tempat yang lain ya sekarang gua akan pilih dulu di mana enaknya ya Kayaknya sih ini. ini amateur ya, ya. ini Gue cari dulu di tempat lain juga amateur ah. sih masih banyak Kayaknya sesuaiin sama kita punya level ah. gitu loh Oke okay, ya sekarang kita Suara di field Street House Ready aja langsung kita mulai jadi Jadi ya kita sudah tidak perlu menjelaskan lagi. Sekarang kita akan lihat objektifnya di sini ada apa aja. Kurang lebih sebenarnya sama ya nomor satu, terus nomor 2 ya sama kayak tadi nomor 3 Nomor tiga juga sama kayak nomor 4 tadi. Ini yang baru nih. Get a ghost to walk through salt. Oke, untung gue ini, ini semua. tuh yes. gua bawa Gue juga, gue juga bawa salt. Dan nama setannya adalah Mark Smith Dia juga akan Mark merespon aka siapa aja. Terus ya, tinggal dipanggil supaya kelihatan setannya atau marah dan muncul bukti-buktinya ya. mantap sekali. Let's Oke. go. Ini kita akan ambil nah, kali lagi ini lu, kuncinya kali, kali ini lu ya man Ah mother yaman father, father. <laughs> Oke okay deh Oke okay deh Game kedua Wah rumahnya lebih gede man Ya yeah, ini rumahnya, rumahnya lebih gede Rumahnya lebih gede Kagila, oh, gila Dua lantai Lih, anjing gara, gara, gara, gara tetangga yang mau menolongin apa? Iya Bangsat emang semua ignoran Eh sayang. gue selalu Pernah gue sekali main, main sendiri bareng orang lain kan? Hmm. Mainnya, mainnya di prison. Waduh, terus ada? Tapi semua semua enggak center Pada boyu violet kan tolong. Lu <laughs> mau lihat apaan? Maka aja. Oke, okay, tunggu ya. Sekarang kita di oh, lantai marah, gitu. pertama dulu, lantai keduanya nanti. Sekarang kita mau cari freezing temperatur dulu. Kalau nggak ada freezing temperatur, ya nanti spirit box lah atau apa. nah EMF aman di sini. Lo enggak tahu gua Sip. betapa merindingnya gua sekarang anjing. Mampus. Lu nggak tahu seberapa tegangnya gua. Oke. Okay, seberapa di merinding Gua gua, gua taruh dulu salt di sini. Ya. Sip. Betul sekali. Ya. Anjing, jangan ditutup bangsat. <gif> Apakah di bawah? Oh ini bawah ya? Anjing, mabar anjing mabar. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang gua tuh selalu ada basementnya Iya, kayak basement tem tuh begini lagi. Kayak tempat basement tuh tempat eh anjing kaget gua. Lu matiin ya, lalu, lagi. Tuh gua tuh aman, IMF aman. IMF, IMF masih ya, temperatur juga masih aman, temperatur juga masih aman. Anjing gelap banget, Jos. Di sini juga masih aman temperatur. Mungkin kita harus ke lantai dua Jos. Kalau misalnya nggak nggak ada juga, kita harus pakai spirit box anjing. Udah gini aja. Wah, anjing. Oh, aduh, wado-wado-wado. It's just, a bad idea. Just. It's a please. bad idea. It's a bad idea. Minus. Bad oh, minus 7. Minus 7. Oh, iya, iya, iya, benar-benar. Di luar ini di sini nih. Di sini. Iya, nih, persis di sini. Ini freezing temperature di sini. Oke, gua taro dulu salt mungkin di sini tambahan. Sama naruh kamera. Facebook ya, Facebook. Kamera di mana? Eh, uh, gua taruh di meja bentar, sebentar aman, sumpah ini minus sembilan di sini. Ya. Taruh aja dulu di, di, di lantai. di lantai di lantai. taro. lu jongkok iya. dulu, lu jongkok dulu terus f. anjing lu taruhnya yang benar. wah, oh. kok udah ada gambarnya man? kok udah ada gambarnya? oke kita keluar dulu sebentar karena ini udah gak baik sebenarnya ya. oh shit tadi itu buku di tangan gua man. tadi itu buku di tangan gua oh. man. tadi lu itu... <laughs> tangan gua man, anjing? bisa ada gambarnya? dia langsung muli. Di lang man terbang oh. man. <laughs> Oke okay, bentar-bentar, gue isi dulu di evidence Kalau ada ghost writing plus freezing temperatur Ini mirip-mirip seperti sebelumnya Tapi yang kita harus tentukan adalah iya, iya. IMF level 5 uh, Spirit box Atau fingerprint enggak deh, fingerprint enggak. Antara ghost orb sama spirit box doang nih Abis ini Ghost orb nggak ada ya? Ghost orb atau lampunya kan dinyalain man Iya, lampunya kita nyalain sih tadi ya Ayo kita matiin dulu sambil gue ngomong juga yuk Oke okay. Kita ke atas lagi Joss, kita harus manggilnya di atas Joss Ghostwriting ada, saltnya belum di apa -apain. Sekarang gue panggil Eh namanya siapa? Namanya siapa? Lupa Mark. lagi Mark Smith Oke siap, Jos ini Jos, temenin anjing Ini, ini gue depan di sini. mana muncul lo anjing Mark Smith, halo Mark Smith Mark Smith please give us a sign that you're here Justru lu jangan dibawa lah Joss, disini lah Joss anjing Please Halo Mark Smith Are you here? Mark Smith Please give us a sign that you are here Halo Mark Smith, please ask Give a sign that you are here Okay, you are here Mark Smith, please don't harm us Mark Smith, please G Aduh, salah ngomong lagi gue, bentar Gue lagi mikir bahasa Inggris, anjing Halo Mark Smith, please show yourself We come in peace Mark Smith, answer me <gasps> Bangsat! Dia matiin, anjing! Kaget gue Mark Smith, please show yourself Satu. Tuh, yang oh no, oh no, no, no, no, oh no, no, no, no, no, no. oh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sebentar sebentar no, no, no, topan no, udah bilang no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, kalau ngga ghost orb enggak, ya spirit box, spirit box artinya Ngga ada ghost orb Eh oh, ya ada, ada ada tuh tuh tuh Tadi ada tadi ada enggak ghost ada, orb Iya iya Uh untung bener. ghost orb Ini adalah Yurei Nama setannya adalah Yurei Nama saya Yurei Oke okay, berarti ghost orb Sebat okay, dulu sebat Langsung kita anjay anjay balut <laughs> semuanya okay. Gak ada rokok gua mah Sekarang gua akan coba selesaiin yang nomor 2 dulu Have a member of your team witness a ghost event Setan pengganggu itu anjing Let's go Joss, ini gue pake lilin kok Bisa mukul gak sih sini? Oh gak bisa ya Gak bisa Oh ini saltnya dia lewat Coba lu ngomong Mark Smith, we, we come, come Please don't miss. harm us Leave me Leave no harm, Mark, Mark Smith Marksman, Marksman Kau turun man, kau turun Lu juga turun, lu turun duluan <laughs> Ajii lu di, gue di belakang lu justru tenang aja lu panggil mark smith gue nggak gerak kok dari belakang mark smith here mark smith sholusel mark smith mark smith yuhu dia, dia gak muncul muncul sih Gak ada mah ya ya udah i'm so sorry mark smith kita cabut dulu anjing tapi gak ada setannya sih udah ya ini mah masih amatir ya karena masih kurang sih kurang jadi kurang. terakhir banget josh lu katain anjing gimana terakhir gue katain ya iya Mars Max your... ya. Smith, show yourself yourself, show yourself yourself, oi oi Mars Max Smith, Mars Max Smith, Mars Max Smith, Max Smith, Max Smith, Max Smith, woi, Smith, Sam Smith, Smith, Mars Max Smith, Mars Max Smith, Mars Smith, Mars Max Smith, Mars Max Smith, Mars Max Smith, Mars Max ini, Mars mau ini guys, dia Iya, Mars Max Smith, Mars Max Smith, Mars udah segini juga Oh udahlah, berarti, berarti segitu aja guys, ya ya. Yeah, iya, jadi ya udahlah, kita sudah itu yeah, dulu. Masih segitu doang. Hmm. Eh, man. naik tapi man? Naik, tapi dari tadi cuma segitu doang, nggak sampai 10 Kita keluarkan misi kita dulu. Betul. Ah, Yuri, ya Yuri. Yuri, fix. Boom, Yap, betul sekali. Yurai anjing, Dapat, 40 terus Iya. Yeah. ya. Di sini, gue juga karena kita sudah menyelesaikan misi tadi, ya. Gue udah naik level, di sini gue udah ngebuka medium size map, jadi map yang enggak kecil ya, sedang gitu ya. Mungkin nanti di next konten kita akan main di situ. Habis itu, kita juga membuka strong flashlight. Tadi gue pake strong flashlight, punya Jose, bukan punya gue. Jadi sekarang udah bakal bisa beli gitu ya. Sekarang sih masih belum terlalu seram karena belum ada setannya. Walaupun gue udah merinding-merinding ya, tapi ya. Begitu aja, nanti kita kasih merinding-merinding kan? <laughs> gimana gitu ya Oke okay guys, jadi segitu dulu konten dari Pasmophobia gue kali ini bersama jose Gaming Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe Komen juga kalau kalian mau gue main game horror apa atau main ini lagi seterusnya Apapun lah, pokoknya kasih tahu aja Gue belum tentu mainin, tapi juga ya kasih tahu aja intinya Gue pamit undur diri dulu, gue Wyrman, keep rocking headbanging sini ada jose Gaming <laughs> peace out exclaim forever jangan lupa SK69 official lagi okay, diskon spesial imlek boom let's go dadah ada. Uh,